Jika, pergerakan Euro-USD masih tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,13176 sampai 1,13272, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1,12770. Sebaliknya waspadai jika harga Euro-USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1,13272, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.13427. Sekian analisa forex untuk tanggal 27 Desember tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081